Hello, apa kabar? YouTube produk kulit menjadi pilihan utama kebanyakan orang. Di samping bentuk dan modelnya yang bervariasi, bahan dari kulit bisa diolah menjadi berbagai jenis produk, mulai dari sepatu, tas, ikat pinggang, jaket, dompet, dan produk lainnya. Produk kulit juga mempunyai daya tahan atau durability yang baik, juga perawatannya yang mudah dari waktu ke waktu. Di video ini, kita akan membahas tentang pemahaman umum dan tingkatan dari kulit asli. Dalam hal ini, kita fokus ke kulit sapi dan kulit anak sapi atau calf skin. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Selamat menyaksikan. mudah menjadi produk kulit berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dari pengertian jenis kulit tersebut Pemahaman tentang Genuine Letter Genuine Letter sangat mudah kita temui di berbagai produk berbahan kulit sapi yang ada di pasaran, dan terkadang harga dari produk berbahan Genuine Letter ditawarkan dengan harga yang murah malah ada penjual yang menawarkan produknya di bawah harga kulit sintetis secara harfiah, pengertian Genuine Letter adalah kulit asli dan mungkin hal ini juga yang membuat calon pembeli yakin untuk membeli bahan kulit yang satu ini. Penyataannya, genuine letter bukanlah salah satu tingkatan kulit, tapi lebih kepada strategi marketing para penjual untuk memasarkan produk mereka. Kulit jenis genuine letter ini termasuk pada kategori split grain letter. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan split grain letter, kita urutkan dulu tingkatan bahan kulit yang umum digunakan di pasaran yang dimulai dari paling atas, yaitu 1. Full Grain Leather Full Grain Leather adalah bagian dari kulit yang memiliki serat yang lengkap dan penuh. Full Grain merupakan bagian terbaik dari kulit yang diambil dari bagian teratas kulit. Potongan kulit grade lainnya tidak ada yang memiliki Full Grain. Full Grain memiliki daya tahan terbaik di antara tingkatan kulit lainnya. Produk dari Full Grain Leather dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama dan tentunya dengan perawatan yang baik. 2. Top Grain Leather Top Grain adalah tingkatan kedua dari kulit sapi yang diproduksi. Kulit jenis ini juga diambil dari tingkatan paling atas dari kulit sapi. Namun, pada kenyataannya beberapa produsen mengambil Top Grain Leather hanya dari bagian lapisan atas dan bukan yang paling atas. Bisa dibilang juga setelah pengambilan Full Grain Leather barulah pengambilan Top Grain Leather dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas Top Grain Leather menurun di mana kulit bagian ini memiliki grain atau serat kulit namun tidak sepenuhnya atau seperti Full Grain Leather penggunaan top grain leather sangat umum di masyarakat di dimana seringkali digunakan untuk mendapatkan produk kulit berkualitas dengan harga lebih terjangkau seringkali desainer handbags juga menggunakan kulit ini jenis kulit yang paling umum yang ada di tingkatan top grainnya itu 1. pull up leather pull up leather adalah kulit yang diproses dengan cara diberikan zat aniline untuk menciptakan warna yang tajam penyamak menggunakan minyak dan lilin transparan ketika finishing Membuat kulit pull-up menjadi terasa sangat lembut dan halus. Ketika kulit ini ditarik atau direnggangkan, warnanya sedikit berubah pada area yang ditarik. Inilah asal mula nama pull-up leather. Variasi warna yang kontras antara terang dan gelap terjadi saat proses penarikan kulit grain dilakukan. 2. Crazy Horse Leather Crazy Horse Leather bukan diambil dari kulit kuda. Bahan utamanya tetap kulit sapi. Kulit ini dinamakan crazy horse karena sering digunakan untuk membuat pelana kuda. Crazy horse leather adalah kulit yang diproses dengan cara mengaplikasikan lilin khusus pada top grain leather yang sudah dihaluskan. Aplikasi dari lilin akan menambah keindahan serat kulit sehingga jika tergores atau teraba akan merubah warna naturalnya menjadi sedikit lebih terang. Orang banyak menyukai crazy horse leather karena proses ini memberikan kesan antik dan vintage. Proses ini akan membuat kulit menjadi tahan lama dan tahan air. Dengan bertambahnya usia kulit, tampilan Crazy Horse leather akan semakin lebih menarik. 3. Calf Skin Calf leather atau Calf Skin adalah tipe kulit yang terbuat dari membran kulit sapi muda. Prosesnya dimulai dengan penghilangan bulu, dikeringkan, dan disamak. Jenis kulit ini biasanya dibuat untuk pakaian, sepatu, dan dompet berkualitas tinggi. Zaman dahulu, Calf Skin berkualitas bagus digunakan sebagai alas untuk menulis manuskrip rompi jaket dan celana jarang menggunakan calf leather karena harganya yang terlalu tinggi jika kalian menemukan produk calf skin yang murah kulit itu kemungkinan besar adalah palsu 4. split grain leather potongan kulit ini merupakan sisa dari potongan atas atau top cut dari kulit bagian ini tidak memiliki serat atau grain sama sekali umumnya diproses lebih lanjut untuk pembuatan bahan suede Bahan ini sering digunakan juga untuk produk kulit seperti gesper, dompet, tas, jaket, dan lainnya. Orang kadang salah mengira suede sebagai nubak, grain letter yang diproses untuk mendapatkan nap finish yang mirip dengan suede. Perbedaannya adalah nubuck atau bagian dalam lebih kuat dan lebih tahan lama daripada suede atau bagian luar. Tetapi tekstur suede cenderung lebih lembut dan fleksibel. Hal ini membuatnya lebih berguna dan digemari orang untuk bermacam produk dari bahan tersebut. Genuine leather Walaupun secara teknis, genuine leather bukanlah lapisan terbawah dari kulit, namun lapisan genuine leather sangatlah dekat dengan lapisan bagian paling bawah. Genuine leather tidak memiliki green atau serat kulit sama sekali, dan melalui proses yang panjang sebelum siap digunakan untuk membuat produk. Genuine leather juga merupakan bagian bawah kulit sisa yang sangat murah, yang jika tidak diproses lebih lanjut, maka tidak dapat digunakan sebagai material suatu produk. Memang benar? Genuine leather terbuat dari kulit asli, namun bukan dari kualitas terbaik. Khususnya di Indonesia, para penjual jarang sekali terlihat menjelaskan jenis bahan kulit yang akan dijual kepada calon pembeli. Yang terakhir, ada bonded leather. Bonded leather merupakan lapisan terbawah dari kulit. Tidak memiliki grain atau serat kulit sama sekali, sehingga potongan kulit ini sangat rentan dan tidak berbentuk lembaran. Kulit ini adalah sisa hasil industri yang dicampur, sehingga terlihat mirip dengan kulit asli. Bond leather diproses lebih lanjut menggunakan poliuretan atau latex untuk menghasilkan material yang dapat digunakan untuk membuat produk. Sangat mudah untuk mengenali jenis ini, bagian belakangnya kulit suede dan bagian luarnya full grain. Bond leather biasanya dipakai untuk industri furniture, aksesoris murah, dan hardcover buku. Demikianlah teman-teman video tentang pemahaman singkat mengenai jenis tingkatan kulit yang umum di pasaran. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.